Iji ada, Pak Iji? Pak oh, Iji ada, ada ya? Pak Canas? Pak Canas nggak ada Oh iya, makasih Parkir di mana, Pak? Di itu, sebelah kiri aja bang. Iya, oke okay. Tuh, Ong, dari situ, Ong, melihatnya nanti Oh, dia belum jadi semua nih Ini, ini yang tempatnya Yogi, Yogi, Ong Pak, ayo sini mana Pak, ayo. Oh, oh, sepuluh. Sepuluh. Bapak ini? Ayo sini. Oh. Saya teman Pak Jawa. Iya. Ya <Yeah>. mau <laughs> lihat apa dari ini sama parang Iya. Yeah. <laughs> mau lihat-lihat aja. Ini teman dari Bogor. <laughs> <laughs> <Yeah. laughs> yeah. duduk aja, silakan duduk Enggak apa-apa. Saya nah, nah, sih ya. berapa kali ini. Ya, ya, ya, ya. Nah, udah kemarin teleponan sama Adi Charles. iya. sama Charles. ada Adi Charles, ada di ya. di atas. saya okay, oh, <laughs> Oke, okay. oh, hey, silakan ya, ya. Mari, pak. Hari ini Rabu, 5 Agustus 2020 Kami berkesempatan mengunjungi Pak Auk. Tauya Wipasana Dura Amethyst yang berlokasi di daerah Ciapus. Kami tadi perjalanan dari kota Bogor dari Tugu Kujang ditempuh kurang lebih 45 menit dengan jarak tempuh sekitar 15 km Udara di sini sangat sejuk karena ada di ketinggian dan kita bisa lihat langsung. Nah, kanan saya ini ada Gunung Salak.